Okay, hai Assalamualaikum sahabatku di mana Menasih Berada Buat para nasabah Bank Mandiri Yang mau mengambil uang atau menukar uang baru di Bank Mandiri tahun 2023 Seperti apa dan bagaimana syaratnya teman ya Ini wajib teman-teman tahu ya Karena kebanyakan kita itu salah atau gagal Untuk menukar uang baru sebagai nasabah Bank Mandiri Itu karena tidak lain tidak bukan kurang informasi Tidak tahu bahkan informasinya dan Saya juga begitu sama seperti Anda dulu Saya sering gagal tapi Alhamdulillah sudah dua tahun terakhir ini saya berhasil mengambil sahabatku ya. Dan tadi saya ngambil nih uang baru nih. Nih, Tadi saya ngambil uang baru yang pecahan rp ribu rupiah di bank mandiri. Ini dia nih. Ada pecahan juga yang 75 ya. Teman-teman ini pecahan 75 sudah saya pecahkan ya. Kemudian pecahan 5000 juga. Yang 10.000 tidak ada. Itu yang saya ngambil tadi di bank mandiri. Nah gimana sih caranya bang? Biar bisa dapat bandel uang baru tok. Dari Bank indonesia <laughs> kita akan kupas ini Silakan simak. Dan apakah bisa diwakilkan? Kemudian waktu terbaik kapan? Harinya kapan yang terbaik? Ataukah harus kita mengambil uang kita? Ya, atau membawa uang untuk kita tukarkan? Atau uang di dalam rekening kita? Dan cara ketentuannya apa aja? Kita akan kita bongkar pada video ini Dan nanti dari video ada THR buat sebentuh nih abis salahnya silakan bisa selesai like subscribe komen video ini. dan ada sarafsinya nanti di video Anda yang ingin mendapatkan dana kaget atau uang kaget setiap hari silakan cek di deskripsi video ini sudah kami siapin uang atau dana kaget setiap hari buat teman-teman baik sahabatku pertama kita eksekusi langsung ketika anda mau mengambil uang di mandiri tentu anda harus membuktikan atau membawa secara ketentuannya adalah membawa ini ya pertama kartu namanya kartu ATM Anda, kartu ATM, kemudian KTP, lalu buku rekening. Nah, ini yang tiga ini wajib teman-teman bawa ya, silakan disiapkan. Setelah itu silakan datang ke CS. Dan katakan kepada mereka, saya mau ngambil uang baru atau mau tukar uang baru. Katakan seperti itu untuk butuhan THR. Nah, ini yang teman-teman lakukan pertama. Kemudian yang paling penting, kapan waktu terbaik? Hari yang sepi, gimana, Bang? Haha, <laughs> ini pengalaman saya pribadi, sahabatku. Biar kita sama-sama dapat informasinya, bahwa hari terbaik mengambil uang atau menukar uang di Bank Mandiri itu adalah silakan datang di hari Jumat, ya. Jangan datang hari Senin atau hari Selasa. Kenapa? Karena di situ biasanya dia rame, sahabatku. Jangan datang di situ, itu biasanya rame, maka Anda akan gagal. Dan saya pernah sering gagal ketika datang di hari-hari itu. Jangan datang di hari itu, datang silakan di hari. Hari, Rabu, Kamis, Sama Jumat. Itu teman-teman datang untuk mengambil atau menukarkan uang baru di bank mandiri. Kemudian bank, tanggalnya. Ya, tanggal terbaik, teman-teman tentu silakan datang di 15 hari Ramadan ke atas. 15 hari sampai 18 hari Ramadan. Kalau sudah di atas 18 hari itu sudah raup Tidak ada uang baru. Mau cari pun tidak ada. Nah, tapi kalau misalkan ada jasa dapat, ada solusinya. Dengan mencari jasa penukar uang baru, silakan cari di Facebook ya. <laughs> itu biasa banyak teman-teman. Cari di Facebook atau cari anak temannya, nah, tanya teman-temannya atau di grup-grup WhatsAppnya silakan ditanya. Ada, ada yang jasa buka untuk nukar uang baru? Silakan, itu biasanya ada. Tapi ada administrasinya tentu teman-teman ya ketika kita menukarkan itu. Kemudian, bisakah kita diwakilkan ketika kita mengambil Kebetulan misalkan saya sakit nih atau saya sibuk tidak sempat keluar karena saya liburnya hamin dua lebaran doang. <laughs> Jawabannya bisa. Bisa asal Anda bertanda tangan bikin surat kuasa bermaterai sepuluh ribu. Bisa suruh misalkan sanak keluarga, bisa suruh anak, bisa suruh istri. Kan bisa teman-teman ya. <laughs> bisa suruh istri tapi istri bisa disuruh. Nah, tapi jangan harap uangnya utuh atau utuh di ya, dikembalikan, teman-teman. Ya, pasti ada saja yang kurang, ya. Karena mereka biasa belanja lah, mampir di sini lah, untuk mengambil uang, menggunakan uang yang diambil tersebut. Oke, sahabatku yang sering ngalami seperti itu, silakan komen ya di bawah pada video ini. Oke, kemudian di sini, informasi yang berikutnya adalah, teman-teman, harusnya kita bawa uang? ya harusnya kita bawa uang untuk kita tukarkan? Karena kan judulnya cara tukar uang di Bank Mandiri 2023. Tidak, justru teman-teman ngambilnya itu yang sudah ada di dalam rekening teman-teman. Itu yang paling bagus. Beda kesannya kalau Anda bawa uang seratus ribu pecahannya nih, 5 juta pecahan nih seratus ribu. Itu kadang-kadang dari bank uh, berburuk sangat kepada kita. Dalam arti bahwa itu kan uang dari mana? Apakah Anda ngambil dari uh, mesin ATM-nya mandiri? Atau kan bisa saja dari bank lain? Kan begitu teman-teman ya. Nah, saya, saya silakan ngambil. Memang. Ada uangnya dalam rekening itu yang teman-teman tukar dalam kategori untuk nukar uang baru seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share video ini. Yang subscribe dan like saya doain deh. Semoga kaya, semoga ada kewajiban yang luar biasa perikan pada tahun ini. Semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, serta selamat dunia heran yang sudah like dan subscribe video ini. Dan langsung saya kasih THR kepada Anda rp rupiah untuk lima orang pemenang. Ya, jika tembus view cukup cukup 500 like saja selama 24 jam sejak di publish. Silakan perbanyak like-nya. Dan ada dana kaget kami bagi setiap hari. Cek aja di deskripsi video sahabat ya. Semoga Anda dapat dana kaget setiap hari di video tersebut. Thank you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.